berikan contoh, misalnya ada orang yang misalnya apa, berjudi kita kalau tahu kita harus mengingat mengingatkan lah ini resikonya cukup ber berat terus ada orang yang adu jago, kita mengingatkan ada orang yang berbuat maksiat di jalan kita mengingat mengingatkan ini biasanya yang cukup berat Kalau mengajak kepada kebaikan Itu tidak ada resiko ya. Orang yang lebih, apa yang lebih berat Itu bila mana apa? Mencegah dari perbuatan kejahat Kejahatan ya. Kita melihat kemaksiatan Di depan kita Kita mengingat Mengingatkan Kewajiban kita mengingatkan oleh karena itu kita harus punya metode di dalam mengingatkan seseorang. seseorang. Di dalam mengingatkan. Ya, ya. Itu bisa menjadi baik bila mana tata cara kita untuk mengingatkan adalah dengan cara yang baik. Dengan cara yang pelan. Halus. Sampai-sampai kadang-kadang. Ya, kadang-kadang orang itu tidak terasa bila mana diingat. Diingatkan lainnya nah, tergantung medan yang kita hadapi atau seseorang yang kita hadap, hadapi hadapi nah, itu kita tentukan, gimana cara caranya nggak langsung begitu apa mengingatkan misalnya orang judi langsung dibubarkan eh pakai kekerasan kekerasan itu akhirnya apa? menimbulkan permusuh permusuhan kita ingatkan dengan cara yang yang baik apapun itu bentuk kemaksiatan jadi kita harus mengingatkan dengan cara yang baik yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Rasulullah Rasulullah itu enggak pernah pakai kekerasan kecuali bila mana musuh itu keras kepada kita baru kita pakai kekeras, kekerasan kekerasan tapi kalau misalnya orang yang berbuat maksiat tuh pakai kekerasan kita mengingatkan pun harus secara halus. Jadi tanha anil faksa ibadung engkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik ini menyinggung tentang ahli kitab ahli kitab itu adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itulah yang disebut dengan ahli kitab seandainya orang Nasrani, orang Yahudi itu beriman kepada Nabi beriman kepada kitab yang dibawanya yaitu Al-Quran itu lebih baik kata Allah mereka ada yang beriman kepada nabi, kepada Quran, tapi kebanyakan mereka adalah orang yang fa fasik. Artinya, apa sebenarnya dia itu tahu kebenarannya, tapi tidak mau yaitu beriman kepada nabi dan Quran yang dibawa, yang dibawanya sehingga apa rata-rata. Ini rata-rata ahli kitab Orang Nasrani Orang Yahudi Itu kalau masuk Islam Itu karena ilmu pengetahuan Ye, Setelah menyelidiki sesuatu Kadang-kadang setelah itu dia beriman Dan akhirnya masuk Islam Lain dengan umat Islam Yang masuk kepada yaitu agama lah. Lain Ini rata-rata biasanya menderita Ya, ada problem. Setelah itu apa? Yaitu ada yang memberikan solusi. Justru yang memberikan solusi adalah selain umat Islam. Saya punya contoh. Yaitu tetangga, tapi di desa lain. Dia punya problem, yaitu hutang yang cukup banyak. Ya, seandainya tanahnya, rumahnya dijual. Itu belum cukup. Akhirnya suatu hari dia ini bertemu dengan pastur pendeta. Akhirnya dinasihatilah oleh pendeta. Kalau kepingin apa? Artinya berhasil sukses. Nih, dalam arti mampu, yaitu apa? membayar hutangnya maka masuklah agama Nasrani setiap hari bertemu akhirnya setiap hari didatangi dan dinasehati dan pada akhirnya dia pun masuk agama Nasrani setelah masuk agama Nasrani selat tak begitu lama Okay. Perjalanan hanya insya Allah tiga bulan, maka Allah mengambil artinya apa? Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berhutang keluar dari agama Allah, Allah. Akhirnya, dia pun harus dimakamkan dan dibaptis oleh para pendeta, para pas, pastor, maka rata-rata orang yang apa punya problem kalau ketemu para pastor pendeta, nah itu akhirnya seringkali orang itu apa yaitu murtad dari agama Islam. nah ini pun pengaruh karena keimanan kepada Allah pun tidak sebegituku Tuhan oleh karena itu kita harus senantiasa menguatkan iman kita takwa kita kepada Allah jangan sampai nanti suatu saat ada yang mempengaruhi kita sehingga kita pun akan larut dan ikut yaitu bahkan keluar dari agama Islam dan menjadi orang yang murtad orang yang murtad tidak akan pernah masuk surganya allah Allah tidak akan pernah maka di dalam hukum Islam ketika ada orang murtad itu diingatkan sampai tiga kali pada zaman Nabi, silahkan kembali kepada Islam, silahkan kembali kepada is Islam. Tapi kalau nggak mau, maka pada saat itu dihukum bunuh, dibunuh, karena tidak mau kembali kepada is Islam. ya cuman untuk kita, ge. Okay. Untuk kita pada hari ini atau sekarang Enggak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi eh, Kalau zaman Nabi mungkin bisa demikian Tapi kalau sekarang enggak di Enggak besar Karena kita untuk saat ini Tidak menggunakan yaitu hukum Islam Tapi kita harus punya cita-cita bahwa Qur'an ini harus nanti harus kembali sebagaimana zaman Rasulullah jadi hukum Islam harus diterapkan di tengah masa rakyat agar manusia atau masyarakat itu tentram selamanya kalau masyarakat tidak menggunakan hukum Qur'an selamanya tidak akan pernah tentram selamanya ya, itu janji Allah maka kita harus punya cita-cita artinya apa? kita yakin percaya bahwa Quran ini adalah memang hukum Allah yang diturunkan kepada manusia menjadi kebaikan untuk manu manusia bukan kejahatan, tapi kebaikan untuk manu manusia oke oleh karena itu kembali kepada ayat ini maka umat Islam itu adalah umat yang terbaik khairu ummah termasuk kita semua semua karena apa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkar-kemungkaran, kemungkaran. maka semuanya umat Islam, kaum mukminin, muslimin punya tugas yang sama, yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkar-kemungkaran kemungkaran. sesuai dengan yaitu apa artinya kedudukan kita. Yeah. Kita jadi apa? Jadi petani ya dakwahnya Pada orang-orang petani -orang Jadi guru dakwahnya Pada bu. guru Pedagang yeah. dakwahnya kepada Pedagang beda Di mana kita bertemu? Bertempat Maka kita menyampaikan kebaik Kebaikan Kalau ada kesempatan Kesempatan Ada peluang atau kesempatan Menyampaikan kebaikan kita sampai sampaikan misalnya dalam hal perdagangan ada yang orang yang berbuat apa misalnya riba kita ingatkan dengan cara yang baik yang baik ikut, ikut. jadi dimana saja kita berada maka jangan lupa kita menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkar kemungkaran saya kira cukup ya pengajian pada hari ini semoga ada manfaatnya barangkali ada pertanyaan enten Oh okay, nggih monggo Nggih yeah. Nggih yeah. yeah. salat itu harus berdoa minimal ya, niki minimal gila. minimal berarti sak gagahane lek jari wong Jawa niku Fatih Fatiha umpama jenengan niki boten doa seluruh salat minimal Fatiha niku kudu sak ke ya Oh habis sholat okay. Okay. Rangkaian dari doa okay. Bahkan sholat itu artinya doa okay. Sholat itu kalau menurut bahasa Itu artinya doa Makanya seluruh rangkaian sholat Itu memang isinya doa Lah setelah sholat Terutama sholat khadu okay, Itu disunahkan okay. Disunahkan untuk dikir dan berdoa berdoa bahkan kata Nabi ada waktu yang mustajabah waktu yang gampang dikabulkan oleh Allah doanya diantaranya adalah setelah sholat fardhu. Lagi gimana kalau misalnya setelah sholat kok enggak berdoa Ye. maka kata Nabi begini orang yang setelah sholat enggak berdoa itu dianggap oleh Allah orang yang sombong. sombong kenapa kok orang sombong merasa mampu tidak pernah minta pertolongan kepada Allah Allah lah, salah satu bentuk dia itu minta pertolongan kepada Allah adalah melalui doa-doa maka meskipun itu hukumnya sunnah, jangan pernah tinggalkan yang namanya do, doa kenapa? karena kita memohon kepada Allah, itu salah satu bentuk ibadah juga ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita dianggap oleh Allah termasuk orang yang sombong, sombong merasa mampu, merasa kuat, merasa cukup, sehingga nggak butuh doa kepada Allah Allah, padahal Allah sudah memberikan begitu banyak kepada kita Masa kita hanya memohon kepada Allah, nggak mau Padahal Allah itu paling suka, paling senang kepada orang-orang yang senantiasa memanjatkan doa Allah ini senanglah like, dijalui Maksudnya senang dijalui sama ada yang membuat tempat iya, seperti orang-orang yang dijaluk ibn Dina no kok jaluk sih sama kan kan? Gitu? coba, anak-anak tahu kalau dijaluk sama mesti ngomong sama kok bantaui ini, no dijaluk itu apa sih? kan gitu tapi Allah ini dijaluk ibn dino. bahkan setiap detik kok kita minta kepada Allah Allah itu justru semakin senang semakin dikenal oh berarti orang ini si hamba ini orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Allah Makanya mang sute, Dalek mari sholat, assalamualaikum masrem. Plancing cenge, sholat plancing ini Mari sholat langsung plancing. Kotoro mendakwong kemainye nih gua cie. Kemainye, cari basah. Napa buatan butuh? Aum, Allah. Awak itu diviniki butuh kepada Allah. Ya, awak itu divisi sehat. Ya di megusti Allah. Isam pelaku nang masjid di Allah. Mampu bergerak berkata. Niku Allah yang memberi. Lo karek tuh ngotok jaluk Niku lomba tenpo. Bur, kebangetan berarti Artinya begini. Meskipun itu hukumnya sunnah, tapi jangan pernah tinggalkan yang namanya doa kepada. Allah karena itu adalah bentuk ibadah kita, butuh kita kepada Allah. Bukan Allah yang butuh loh nggih, tapi kita yang butuh kepada Allah. Allah itu enggak butuh kita. Nggih, umpama sakono salam enggak nyembah Gusti Allah enggak ketun Gusti Allah itu. Mboten ketun. Nggih. Wong Gusti Allah niku huwa yun Ya. Justru kita yang miskin kita itu miskin, nggak punya apa-apa, nggak -apa, mampu apa-apa kita ini jadi, tidak mampu apa-apa jadi, ya meskipun itu hukumnya sunnah, jangan pernah tinggal tinggalkan yang namanya doa kepada Allah terutama setelah sholat fardu terus diantara dua khutbah waktu mustajabah dua khutbah niku, okay? mungkin pas khotib duduk nah niku jangan berdoa sampai khotib berdiri kembali kembali sepertika malam mulai jam 2 sampai subuh yeah, Seperti malam yang terakhir mungkin sakit mulai jam 3 sampai jam setengah 4 nah niku waktu mustajabah bahkan Allah turun ke langit dunia Kata Allah, Ana Malik, Ana Malik, eh hamba Aqiqi Rojo, Udo Uni Astaji Blagum, Jaluo tak kabuli, tapi dengan turuwaikan. jadi gusti Allah Udo Uni Astaji Blagum Jaluo tak kabulno, saman diikut oleh tuh, tambatan piring ya. Gong -gong Allah, aku iki rojo, jalu, oh, kemola, ya, Yo, <laughs> kita berlatih sakit jam kali, jam 3 sakit setengah empat, kita berlatih setengah empat bangun. Mangkinkpun banten usah tilem, mari subuh banten tilem, mau sholat tahajud, bisa jam telu, mari subuh turu. Itu lagi like, cari uang biaya rezekinya di Jojo PT. Ini kesebabnya, boleh dilarang kali Gusti Allah makruh hukumnya. Tidur setelah sholat suh, subuh, manggani lagi like, mantun sholat subuh, jangan mantun dikir, mantun berdoa, aktivitas cek banten ngantuk mboten ada pekerjaan ya olahraga, tak senam-senam ngoten -senam. lho. Lek jenengan sing dirangkul kok bantal ae. Ya turu sampean. Nggih, dadi aktivitas sing pikirane menyehat menyehatkan Cek mboten dilem sak mantune salat subuh. Dadi, lha tiyang niku biasane salat dalu, salat tahajud. Di siang harinya akan tentram, hatinya akan tenang. Ikut pemberian saking Allah, anugerah saking Allah tenang. Iya, makanya tidak Gusti Allah maringi nafas jenenganiku, sepongsor sponsor Jangan jauh, jangan jauh, jenengan ndak ngata niki. Ayo ngajuk nopo, no, mau nak ngopo dong, mau mau ngajuk dong, Oleh duit saya beruang ngatus, oh, waktu J, kakak KTP dikumpul no KTP dikumpul Tapi lek Gusti Allah si ngomong jaluk gak tahun jaluk. Padahal gak dik syarat nih tuh. Terus gak gak usah KTP, gak usah kakak gak rawi pet. Langono koyokanu sing jaluk. Ih monggon, monggon jaluk. Ih lanjutin apa doa kepada Allah insyaallah Allah bakar nabukno sebab itu termasuk janjinya gusti Allah tata singkatin jadi like, misalnya buatan dungon itu termasuk tiang sing sum sumbuk krosol yang awak wis mampu wisku kuat ini ku terusnya gusti Allah ya Keluarga kita cekap deh, tangki benggak dalam menikah, ke muka keadaman Fadil dan Barokah wal akhirah. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.